teman-teman kita dapat buaya mainan teman-teman wah kita mendengar suaranya ya wah suaranya kurang lebih seperti itu ya teman-teman masukin ke wadah dulu wah kita dapat ikan warna orange dan kita dapat ikan apa nih teman-teman wah kita dapat ikan warna pink teman-teman lihat nih teman-teman kita sudah dapat 3 mainan teman-teman wadidaw kita berburu mainan lagi teman-teman kita mencari mainannya harus yang banyak teman-teman soalnya untuk kita bawa pulang nanti di mana sih mainannya wah mainan-mainan dimana kamu aku mencarimu wah, wah apaan tuh teman-teman wadidaw kita dapat lobster nih teman-teman lobster merah wah kasihan tuh uh, kalau jengking dan wadidaw kita dapat ikan hias juga teman-teman dan si kalajengking kuning kita dapat kalajengking kuning teman-teman dan yang ini wah sepertinya ini terdampar di lubang nih kepitingnya kita dapat kepiting kuning teman-teman wah cantik kepiting kuningnya lihat nih teman-teman wadah kakak sudah dapat banyak mainan nih teman-teman cari lagi ya teman-teman carinya harus yang lebih banyak lagi teman-teman supaya kita bawa pulangnya juga nanti banyak teman-teman. Wah, wah, lihat tuh teman-teman. Kita dapat apa nih di atas daun? Wah. Kita dapat ular teman-teman, ular hijau. Wow. Kakak takut sama yang aslinya seperti ini, wadidau. Dan si kumbang cantik nih teman-teman. Kakak dapat kumbang juga. Teman-teman suka nggak main-main kumbang? Seru loh, tapi hati-hati nanti banyak kumannya teman-teman. Dan lihat nih teman-teman kakak dapat apa? Wah kakak dapat katak teman-teman. Masukin ke wadah ya lihat nih mainan kakak nih sudah lumayan banyak teman-teman. Nanti kita bawa pulang ke rumah ya teman-teman. Untuk kita maini, wah seru sekali ya berburu mainan. Ini mana lagi ya teman-teman supaya kita dapat yang lebih banyak lagi wadidaw wah wow kita langsung dapat empat teman-teman kita dapat ikan hias teman-teman, ikan hiasnya warna hijau dan kita dapat ikan pari lagi lihat nih, pari kakak warna hitam kakak suka makan pari dapat kecoa juga dan wah kita dapat ikan hias hijau teman-teman wadidaw lihat nih, wadah kakak sudah mempunyai banyak mainan isinya sudah banyak teman-teman yuk berburu mainan lagi wadidaw mana ya teman-teman dimana ya mainannya wah dimana sih mainannya wah apaan nih teman-teman wadidaw kita dapat penyu kura-kura teman-teman ini penyu yang dimakan ya teman-teman dan kita dapat apaan nih Wah, kita dapat kalajengking lagi, teman-teman. Kita dapat kalajengking coklat. wadidawadidiu Kita berburu mainannya hari ini sangat seru sekali. Kita ambil ikan hias kuning dan kita dapat gurita juga di bawah lubang, teman-teman. Lihat -teman. nih. Wah. Ini tentakelnya, teman-teman, banyak sekali ya. Dan kita dapat anjing laut nih, teman-teman. Wah. Seru sekali ya berburu mainan hewan-hewan lihat nih wadah kakak sudah hampir penuh nih teman-teman yuk kita lihat mainan apa saja yang kita dapat wah sudah ada ikan hias teman-teman gurita, ponyu dan masih banyak yang lainnya teman-teman oke teman-teman tunggu lagi ya video kakak selanjutnya